datang di channel saya 177 uh, buat kalian yang belum subscribe like, komen, dan share ya tolonglah dan juga instagram gue disitu saya juga update video-video pendek dari potongan youtube ini ya tolonglah di follow juga supaya yang naik gitu eh uh, sebelumnya sehubungan saya lama tidak bikin video pengonten ya sibuk dengan kegiatan seperti kerja dan lain sebagainya lah dan di video kali ini saya tidak upload video tanya jawab tapi saya akan Review sepatu fans of the world, X Marvel The Comics saya tuh beli online, tapi di keterangannya tuh kayak ori atau tidak ya. Gak percayalah, saya check out aja kemarin, gak mantan ori atau tidaknya. Ke nah, 320.000 murah hai, hai, hai, menurutku menurut kalian ya mungkin KW lebih KW oke langsung saja ke videonya kita review sepatunya kita buka dari toko online nya dan kita buka sama-sama oke mari oke teman-teman ini paketannya. ini tuh udah 3 hari loh udah tiga hari enggak saya buka, sengaja buat konten eh, pokoknya, bagus sih desain-desainnya, dari printingnya ini sepatu yang sangat gue impi-impikan, walaupun KW saya tetap menyukainya oke, kita buka ya eh balik <laughs> nih temen temen ini tuh asli ya fans of the uh, dari kotanya sih menarik gitu mungkin dalamnya juga terbuka buka ya <laughs> pastinya temen temen dapat kaki nih yang pertama nih kos kaki hitam putih putih, bersih, hitam ya bersih gak ada namanya hitam kotor itu hanya woi oh. apaan oh, itu teman? nih tunggu lagi, kita buka ya Gede. Wow. nih, teman, teman Nih. Kalian lihat ya, nih, nih. Ini tuh Marvel X Comic kayaknya. Nih, teman-teman ya, nih. Ini tuh seharga Rp. 320, teman-teman. Murah banget. Kalau mau kalian mau beli di Lazada, murah gitu, teman ya Murah, kualitas bagus, nih. Transformer. pabrik bagus teman. ini sesuai ukuran kaki kayaknya nomor 40 tempat yang teman. ini teman-teman ini, ini yang sebelah kiri jadi koleksi tetap beda. tuh buat sepatu yang belakang itu ada Nike Jordan yang di sebelah sana ada fence The droids the yang di sebelah sini ada spider -bill, the black. Nah ini ada fans of the wheel X, Marvel Ini bakal uh, pakai hari-hari ekornya. Kalau yang di belakang itu sebenarnya sayang make ya. Makanya sering dua pacar doang, nggak sering saya pakai. Jadi uh, sepatu ini nih bakal aku pakai. Ketika aku pergi, ya meeting ke kantor Ya wow. biar kayak orang-orang meeting ke kantor, kan eh uh. uh, Bahan itu bagus, printing, kain, anvas gitu uh, Dijamin kualitas bagus lah Kalian pasti gak nyesel, ya Aku aja pengen nambah lagi nih yang Marvel Marvel yang desain baru Yang ada yang versi blacknya, ini kan yang orang nih Nih, Marvel Orange Nih, fans Pokoknya, wah susah dijelaskan Oke, okay, uh, berikutnya mungkin saya akan Upload video tanya jawab Untuk sekarang, nggak dulu Karena lagi nge-review fans Marvel Terima kasih uh, buat kalian yang ingin memiliki fans Outrill, langsung saja ke Lazada. Harganya murah, terjamin terjangkau, kualitas bagus, oke. Okay. Uh, dan terima kasih yang sudah menonton review tadi. Semoga kalian ikut membeli. Ya, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak maksa. Yang paling intinya itu kalian menonton sampai habis dan jangan lupa di subscribe eh uh, thanks for watching and see you goodbye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh